Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel saya, bersama saya Haryo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat aplikasi ya. Jadi ini aplikasi Java menggunakan NetBeans. Jadi sebenarnya ini adalah tugas kuliah, jadi kita akan membuat aplikasi motor ya, penjualan motor sederhana uh, seperti ini ya mana ya Nah seperti ini aplikasinya jadinya aplikasi penjualan motor yang akan kita buat nanti ini tugasnya dari sini ada aplikasinya seperti ini ada kolom nama pembeli terus kemudian ada text field di sini kemudian ada panel ya data motor yang berisi eh uh, apa ini namanya? Combo ya. Combo merek motor. Di sini ada beberapa merek motor kalau diklik nanti keluar seperti ini. Ya. Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki ya. Kemudian di bawahnya juga ada apa ini pemilihan pakai radio button ya, pakai radio. Jadi jenis motor, ini ada bebek, eh uh, bebek sport, kemudian ada metik. Dan di bawahnya ini ada kolom harga ya, ada text field harga. Jadi nanti ini ketika cara kerja aplikasi ini kalau misalnya diklik pilihannya Honda, kemudian diklik jenis motornya nanti akan keluar harga sesuai tabel yang ada di sini ya. Jadi di sini ada daftar harga untuk setiap merek ada Honda, Yamaha sampai Kawasaki kemudian di sini ada jenisnya juga ada PP sport Matic ya setiap jenis motor dan merek itu memiliki harga yang berbeda-beda jadi nanti kita akan set di situ di programnya kemudian di bawahnya di sini ada bagian pembayaran ya apa namanya ini untuk menunjukkan harga ya kalau kita membeli secara tunai atau secara kredit ya di sini ada dua macam pilihan di sini ada tunai ada kredit box ya kalau diklik keluar seperti ini klik ya kemudian nanti kalau kita klik hitung nanti akan muncul berapa jumlah diskon dan nanti akan muncul total bayar ya setelah dikurangi dari harga harga motor dikurangi diskon akan keluar harga total yang harus dibayar oleh pembeli tersebut ya Kemudian di akhir program ini ada dua tombol, ada button ya. Di sini ada button hitung lagi yang mana kalau ini diklik nanti akan menghilangkan semua value yang sudah kita tuliskan di form ini. ya Kemudian ada juga tombol selesai yang mana ini kalau diklik akan memunculkan dialog box ya. Uh, confirm dialog ya seperti ini konfirmasi keluar aplikasi no. yakin mau keluar kemudian, kemudian yes or no ya itu adalah tombol selesai ya tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita uh, bikin ya mana nih NetBeans Oke kita stop share kita share untuk NetBeans nya ya ya sepertinya NetBeans nya sekelihatan saya sembunyikan aja wajah saya Oke kita akan buat new project ya di sini New project kita pakai ENT saja ya nggak masalah ya. ini main kelasnya kita nggak usah centang Ya nama java application aja sama oke problem kosong ya ya oke kita lihat di source package ini kita akan buka di default package ini kita klik kanan new eh, g frame g -frame form ya kita bikin pakai ini kemudian kita bikin namanya aplikasi eh, penjualan motor gitu ya penjualan motor oke project location source package eh, terserah deh ini Oh, usah, kita finish saja ya. Sudah keluar panel-panelnya, palette properties sudah muncul ya. Kemudian kita akan coba ya run dulu ya. Bisa keluar nggak Oke. Kita oke okay saja. Oke, keluar ya di sini ya. Oke, yang pertama kita akan buat desainnya dulu yang pasti ya. Jadi ini ada formnya kita atur besarnya sesuai yang kita mau. Karena di sini ya sudah ada petunjuknya ya. Petunjuk eh, tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi kita akan membuat beberapa label dulu ya. Ah sorry, ini kok panel. Labelnya mana label? Oh ini label. Ah, tulisannya kecil-kecil ya. Ini kita kasih ah, nama aplikasinya ya. Aplikasi penjualan motor seperti ini ya kita taruh di tengah saja kita rapikan nanti terus kita kasih nih label nama pembeli sesuai dengan contoh yang sudah kita lihat tadi taruh panel sini nah, panelnya ada dua ya Oh, ini panelnya kita kasih warna aja dulu. Mana warna? Background di sini warnanya, ya, pink ya. Yeah. Ah, atau yang warna lain aja deh. Kasih warna, saya misalnya. Ya. Oke. Okay. Yang bawah juga ada panel lain enggak Oke, okay. kita kasih label lagi ya, sini data motor, kemudian di sini ada eh, merek motor, kemudian ada apa lagi nih mes motor ya. Lagi ada, tuh. Apa hilang ya? ini motor. Oke. Okay. Kemudian ada harga. Ya. Kita kasih label-label dulu aja ya. Berikutnya ada label apa ini namanya pembayaran kita ada label ada panel lagi ya panel kedua kita kasih warna juga ya warna yang mana tadi lupa saya ini kita kasih warna yang mirip saja oke okay. no problem Terus berikutnya kita kasih label lagi. Pokoknya kita ikutin yang ada di instruksinya, ya. Harga motor, kemudian ada di sini diskon, ya. Diskon, kemudian ada apa lagi nih? Total bayar agak bawah dikit, oke? Okay total bayar ya ini terlalu terlalu bawah nih ini begini. kemudian kasih eh, fieldnya ya karena labelnya sudah kita kasih semua kita kasih eh, fieldnya nah. bisa digeser nih? bisa oke okay field-nya yang atas itu ada nama pembeli ya mana text field, text field ini kita geser ke sini ya, e, kita perbesar, kita edit teks, kita kosongin, ya. Kemudian di sini data motor, merek motor ya, e, merek motor itu pakai combo box ya, combo box sini, kita geser agak lebar. Ya. Kita isi di sini itemnya sesuai dengan contoh ya. Honda ada Honda, kemudian apa lagi nih? Contohnya Yamaha, Suzuki, Kawasaki ya. Yamaha, Suzuki, Kawasaki begini. Kita oke okay. ya. Kemudian di sini ada jenis motor. Jenis motornya ini apa ya? pakai radio button ya. Radio button mana radio button ini ya? Radio button kita masukkan sini. Tidak kurang lebar ya berarti ya. No problem. Terus di sini kita ganti teksnya jadi uh, bebek ya. Bebek. Kemudian lagi kasih radio button lagi. Kita edit teks jadi sport. Oke. Okay. Kemudian, lagi jenis terakhir adalah matic. Kita ikut saja petunjuknya. Kemudian, di sini ada harga. Ini adalah text field. Ya, text field kita taruh sini, kita ukur, kita atur ukurannya. Maksud saya, kita klik kanan, edit text, kita kosongkan. Berikutnya adalah pembayaran. Apa ya berikutnya? Harga sudah, bawahnya lagi pembayaran. Pembayaran ini juga combo box ya. Pakai combo box nah, sini. Ada dua macam pembayaran. Di sini kita set ya mana ya? Properties, properties. Ah ini ya. Klik ya tombol kecil ini. Ada tunai, ada kredit ya. Oke, okay. dua macam ya. Oke okay saja. Berikutnya ada tombol di sebelah kanannya, yaitu tombol hitung. Kita ambil button di sini, kita edit teksnya jadi hitung begini ya. Kemudian di sini, harga motor, harga motor ini kita kasih text field ya. Diskon ini ya. Text field ini kita kosongkan, oke. Kemudian, text field lain tambahin di bawahnya untuk kolom total bayar, ya. Ini adalah harga, harga terakhir yang harus dibayar oleh pembeli setelah dikurangi diskon, ya. Oke, bawahnya itu ada dua tombol lagi, ya. Tombol ini tombol. Hitung lagi, wah, kurang lebar ini. Oh, ikutin ya. Berikutnya ada tombol lagi, yaitu apa ini? Tombol apa ini? Selesai. Oke. Okay. jangan lupa di sebelah kanan ini kita ke kan ada Jarak nih, kita kasih aja nama kita ya, nama radio 3 setiap putra ya. Kemudian kasih label lagi misalnya. name 100 ya. Kemudian kita kasih label. Kan disuruhnya kasih nama nim dan kelasnya. Oke. Oke okay, desainnya kira-kira seperti ini. Dan kita uh, mungkin akan melakukan apa ya. Kita build ya. Kita build aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini stringnya kita build semua ini. Biar kelihatan cakep ya. Kita build mana tadi. Oh nggak bisa ya. Oke, okay, satu-satu aja. Pult, pult, pult, mana pult, tahoma, plain. Ini Oke. Okay. Ini juga kita put. Oke. Okay. Ini juga kita bisa put. Bisa. Oh, tidak. tidak, bisa ya. Oke, berarti satu persatu ya. Ini juga kita full. Gini nggak usah full ya, lain saja. Ini kita perbesar, nah seperti ini ya. Kita coba run, oke. Jadinya nanti kira-kira seperti ini. Uh, di sini ada nama pembeli, merek ya, kelihatan. Oh ya ready buttonnya ini belum kita bikin grup ini masa bebek sport, matic bisa kepilih semua jadi kita akan perbaiki ini kita uh, ini dulu ya button group ini kita geser ke sini ya kemudian kita ini button group 1. kita masukkan ini ke button group ya mana button group klik button group satu ini juga button group satu ini button group satu ya sekarang sudah enggak uh, double-double lagi coba lihat ya saya sip nah sekarang kita akan memberikan logika ke semua button yang ada di sini ya jadi button yang kita perlu kasih logika ini adalah yang bagian sini combo box ini kemudian ini apa ya namanya ini radio button Kemudian, dan beberapa tempat lainnya, ya, ini juga combo box yang sini: tombol hitung, hitung lagi, dan tombol selesai. Ya, yang pertama kita tentu akan lihat dulu source code-nya di sini. Ya, ini source code, kita akan apa itu istilahnya, kasih variabel dulu ya: integer, bb ya ada PP ada sport ya jenis motornya matic diskon opal terus total terus harga terus total diskon ya nah, ini kita pakai jangan lupa detik koma berikutnya kita akan memberikan logika pada sini apa ini combo box merek motor ya klik dua double klik aja terus nanti ke bawah ke sini ya C combo box action perform oh aku lupa kita kasih nama variabelnya dulu ya benar benar maaf ya ini pertama kita kasih nama variabelnya dulu ya ini kita change variable name boxnya ini kita kasih nama txt nama ya tapi enggak kepake ini nanti ini kita kasih ya ini kepake ini kombo box karena kombo kita singkat cbo uh, underscore merk ya merk kemudian ini uh, bebek kita change variable name jadi apa ya uh, cbo uh, radio ya radio berarti rd rd bebek gini ya oke okay. berikutnya di sini ada sport kita ganti jadi rd sport ya Kemudian di sini ada metik kita change variable name jadi rd Matik ya Matik nah, jangan lupa itu uh, huruf besar huruf kecil sangat berpengaruh ya di sini terus apa spasi dan sebagainya itu harus diperhatikan sekali karena kalau berbeda nggak nggak nyambung nanti ini klik kanan juga di text field ini kita kasih txt underscore uh, harga ya. Untuk pembayaran di sini karena ini combo ya kita ganti cbo pembayaran ini ya. Terus ini untuk tombol hitung kita ganti variabelnya button ya btn button apa ini namanya button hitung ya button hitung. Ntar ya hmm, diskon kita ganti jadi txt dis uh, diskon gini ya oke okay. nah benar ya TXT diskon ya. Kemudian di sini ada TXT total ya. TXT total aja ya. Oke, okay, TXT total TXT underscore total oke okay. di sini ada hitung lagi ini PTN hitung lagi gini ya Aku kasih nama apa ya ya sudah hitung lagi aja terus ini berikutnya BTN selesai ya, sesuaikan aja namanya dengan tampilannya biar nggak bingung ya. Eh tadi bener nggak? Oke okay, bener. Oke okay, sudah kita kasih nama variabel semuanya. Berikutnya adalah kita akan kasih script ya. Kita akan kasih script di sini public class ini yang mana ya? Oh iya yang ini dulu ya. Kombo box ya, saya lupa dari Klik-klik. Nah, akan kita mulai dari sini di bawahnya komentar ini. Jadi CBO kombo merek ya, kombo merek itu kita kasih logika ya. Bila kombo merek ya, kan namanya kombo merek tadi uh, dipilih get selected item oh, ini get selected item equals ya jadi ini harus sama persis string ya mereknya apa merek pertama honda ya ini nggak boleh nggak boleh salah huruf, huruf besar huruf kecil honda maka bp sama dengan satu eh, juta dua juta ya dua juta satu dua tiga oke bp dua juta kemudian sport sama dengan 32 juta, sorry lupa ininya, tag tag ya, jangan lupa, matik sama dengan lima juta, oke okay. seperti itu, yeah. else else ah kita copy saja ya, untuk merek lain. Salah ini, terapi uh. bila CBO kombo merek get selected equals berikutnya selain Honda. Apa ya, Yamaha? Yamaha maka ke bebeknya 13.500.000 kemudian untuk sportnya adalah 30 juta. Untuk matic adalah 14 juta. Ya, ini untuk Yamaha. Else, ya, berikutnya else. Ini untuk merk lain lagi. Else, if combo merk jet selected, item equals selain Yamaha, apalagi Suzuki. Suzuki, bebek, berapa bebek 14 juta untuk sport 33 juta untuk Matic 13 juta ya ini untuk Suzuki else berikutnya untuk Kawasaki Kawasaki Oke okay. Kawasaki Kita Ganti ini jadi Kawasaki Kita copy paste ya ini di base Kawasaki itu tadi dua belas ya untuk yang bebek kemudian untuk yang sport itu dua puluh delapan ribu juta maksud saya tiga belas juta untuk yang matik ya karena ini sudah selesai kita else nya langsung usah pakai kita hapus ya oke kita beres ya Oke, okay, kita sudah ngasih eh uh, ke merek Honda ini. Kemudian kita ke radio button-nya Jadi button kita klik. Nah, kita akan masuk ke BB action ya di sini. Untuk radio button untuk BB ya, kalau misalnya dipilih BB ini maka bila eh sorry If rd ya nama variabelnya tadi yang sudah kita tetapkan uh, apa tadi rdbb ya rdbb is selected ya maka uh, kita akan masukkan ke dalam uh, text field harga. Kita set teksnya sebagai string yang bernilai sama dengan variabel bebek, ya. Jadi, begitu. Jadi, nanti akan diisi kalau begini. Ini ya, yang kolom harga ini akan diisi dengan variabel harga bebek, ya. Yang ini yang di sini sesuai dengan jenis selesai dengan mereknya ya ya bebek selekte teks text string value of bebek ya kemudian kita akan um, ya ini sudah berikutnya ya sport ya klik-klik Nah ini juga sama ya kita copy paste saja dari atasnya kita copy paste begini kemudian RD, arti kan bebek. Kalau sekarang kan sport ya, kita isi jangan di sport. itu string value of sport, ya. Oke sudah yang sini. Kemudian berikutnya, matik, ya. Matik juga sama. Kita tinggal copy paste saja di sini. Copy, if RD matik ya jangan lupa pakai k ya matik select text harga sektor uh, ini ganti matik ya begini oke okay. sepertinya sudah beres ya kita lihat bla bla bla bla bla bla sepertinya sudah beres sih oke okay. berikutnya karena kita sudah memberikan Logik yang ini kita lihat dulu ya kita tes ya Honda bebek ya sudah muncul ya harga oke okay, logik yang atas oke okay. sekarang kita lanjut ke pembu pembayaran ini ya ini kita klik-klik nah untuk pembayaran ini lebih seru lagi ya. Jadi kalau kumbu pembayaran ini bila eh kumbu merek ya kumbu merek yang tadi itu misalnya di get selected item get selected item misalnya adalah equals eh, Honda Honda ya merek pertama ya Honda bila yang dipilih Honda dan ini bersarang. Bila nah, jenis pembayaran ya, jenis pembayaran berat, ush. Mana ini Bila KPO, eh, apa ya pembayaran ya jenis pembayaran dipilih get selected item. equals apa tadi? ada tunai ada kredit ya misalnya tunai ini ya maka diskonnya nah kalau tunai kan diskonnya 20 20% jadi kita tulis 20 ya kemudian di txt diskon ya yang di text field diskon kita akan isi sesuai dengan value diskon tadi ya langsung isi berapa persen diskonnya begitu ya string dot value of eh, diskon langsung terisi nanti bagian sininya langsung terisi dengan value of diskonnya ya begitu dia pilih tunai atau kreditnya begitu Oke, okay, berikutnya adalah, ini kan sudah untuk Honda dan Tunai. Nah, kalau kredit gimana? Nah, kalau kredit ya kita berarti pakai else ya. Pakai okay, else. Ini else. If. If. Kondisinya apa? Combo. Pembayaran. Uh, dipilih ya. Get selected item. Get selected item itu eh sesuai equals dari kredit eh, ya kalau misalnya yang dipilih adalah kredit ada ya kredit kan benar kan tunai kredit ya benar ya tunai kredit maka diskon kalau untuk Honda, kredit diskon delapan persen saja. Berarti, kalau tunai diskon lebih besar, ya, maka akan diisi di bagian text field diskon itu set text string value of. Ya, sama kayak di atas, ya, diisi diskon. Oke, okay. ini adalah untuk Honda. Nah, kita akan membuat ini untuk semua merek, ya. Jadi, kita akan bikin if yang lain lagi, ini sampai mana, ya? Okay, sampai sini, bro. Oke, okay. nah, ini tadi untuk Honda. Berikutnya adalah untuk Yamaha. Yamaha bila tunai 20%, bila kredit berapa? Yamaha. Yamaha 7%, ya. Oke, ini sama sampai sini ya. Oke. Berikutnya, setelah Yamaha adalah Suzuki. Suzuki ini tunai 20, kredit 7. Sorry. Setelah Yam Yamaha 3 berapa? Yamaha 7, Suzuki 6 ya. Oke, okay, berikutnya adalah eh, Oke. Okay. Ini Kawasaki ya. Kawasaki. Kawasaki pembayaran tunai ya, equals credit diskon 5%. Ya, kalau kredit lima Oke, okay. kita sudah memberikan logik untuk uh, apa ini? Istilahnya? Yang ininya ya pembayaran tunai. Kita berikutnya kita pilih logik untuk tombol hitung ya. Klik-klik. Nah, kita akan munculkan. Ya, ini adalah perhitungan ya, sedikit pakai matematik ya. Untuk tombol hitung tadi itu kan harganya harga harga eh, lihat sih ya ini kan yang pakai harga ya ini harga harga itu sama dengan eh, kita masukkan ke eh, txt harga ya jadi kita, kita masukkan dulu harga itu sama dengan integer eh, pas kemudian in, txt txt harga itu kita ambil ya kita pakai ini ya pas integer kemudian harga diskon diskon itu juga sama ya kita kasih masukkan ke perhitungan ya diskon get text nah seperti ini kemudian kita akan lihat total diskon. Total diskonnya itu kan sama dengan eh, diskonnya kan tadi dalam bentuk, anu ya, Bu. Persen ya, jadi per 100 nanti. Diskon dikali harga, Kemudian nanti dibagi 100. ini ya, oke. Ini adalah total harga diskon, kemudian total. Oh, ada yang salah ini, kayaknya. Ah, iya, enggak, enggak, enggak. Oke. 100 kemudian untuk totalnya sendiri itu sama dengan harga minus total diskon begini ya kemudian untuk yang ditampilkan di text field diskon kita set sebagai string yang merupakan nilai dari variabel total diskon ya jadi nanti ini akan berisi setelah dipencet klik ini nanti akan berisi dari jumlah diskonnya ya jumlah rupiahnya bukan persennya tapi kalau ini baru tunai atau kredit yang dipilih itu akan persennya yang keluar Oke untuk berikutnya adalah txt untuk total Ya. Untuk total yang dibawahnya kita set sebagai string yang merupakan nilai dari total variabel total. Ya, oke, kita sudah membuat apa istilahnya, logic untuk tombol hitung ini. Ya, kita akan coba nanti. Ya, apa sekarang kita coba? Eh, takutnya error. Oke, okay, Honda, Yamaha, bebek Oke, okay, beres ya. edit ya, 6%. Kita hitung, klik. Nah, ini jumlah rupiahnya. Kemudian ini total bayar ya. Harga dikurangi diskon sama dengan total bayar. Ya, seperti itu. Nah, ini belum bisa ini. Kita bikin ya. Kita berikutnya adalah tombol hitung lagi ini ya hitung lagi ini kan untuk membersihkan semua nilai yang sudah kita kita masukkan tadi ya oke jadi caranya adalah dengan ya ini aja variabelnya apa ini variabelnya ada txt diskon ya discount diskonnya kita set text jadi nol aja Kemudian ada variabel apa lagi? TXT harga kita set teks jadi nol juga. Kemudian variabel apa lagi? TXT nama ya. Set teks. Kemudian variabel apa lagi? total kita set teks Ya, seperti ini kemudian ada tombol apa lagi ya selain uh, text field atau combo ya Combo, kombu merek itu kita set selected ya set selected itemnya jadi honda ini misalnya Yang pilihan awalnya kan honda ya push salah hilang Bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, tung tung bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, bensetsa, ya, Selected item ini kita isi apa ya? tunai aja deh. Oke, okay. berikutnya ada button, button group ya. Button groupnya kita clear aja ya. Clear selection. Oke, okay. berikutnya sudah ini sudah beres. Berikutnya tombol selesai. Nah, selesainya kita isi dengan uh, kita bikin variasi va, variabel ya konfirmasi sama dengan untuk menampilkan itu c option pane ya kemudian show confirm ya show confirm dialog ya kita masukkan 0 kemudian kita masukkan kata-kata uh, yang ada di dalam dialog box 0 yakin mau keluar ini kemudian kita masukkan kata yang ada di headernya ya konfirmasi keluar aplikasi begini, ya kemudian kita tambahkan key okay. option paint ya Terus masukkan ini oke okay option ya seperti ini sudah kita titik koma berikutnya di bawahnya di bawahnya if ah kondisinya lupa karena konfirmasi sama dengan C option paint oke okay option ya maka kita dispose Nah, tutup semua nah, sudah selesai oke kita akan coba ya ini sudah selesai semua ini kita akan coba run run apakah error tidak error oh maaf teman-teman tadi ternyata ketika run itu tidak langsung ter-record ya screennya jadi kita saya, saya tambahkan ini bagian terakhir mohon maaf tadi ketika saya run tidak bisa muncul kita akan langsung demukan saja ya eh, share screen satu saja ya semoga kelihatan aplikasinya kita langsung dimukan di sini kita run aplikasi yang tadi ya muncul ya nah ini aplikasi penjualan motor kita kasih nama pembeli misalnya Haryo. Kemudian merek motor ya. Ini misalnya Yamaha, Suzuki atau Kawasaki ya. Ya, kita lihat PPX Sport Matic ya. Ini muncul harganya. Kemudian kita akan coba lihat pembayaran kredit atau tunai. Tunai 20, kredit 5% ya. Kita hitung Nah, muncul ya jumlahnya diskonnya berapa? ya Ini harga sebelum diskon, ini diskonnya 675. Ribu. Kemudian total yang harus dibayar oleh uh, customer ya. Nah, kalau misalnya kita mau hitung lagi, kita kita bersihkan ini semua, tinggal kita klik ini. Klik, nah seperti ini ya. Oke, dan ini kalau misalnya kita mau selesai. Kita mau tutup, ya. Kita klik ini aja, klik. Nah, lu yakin mau keluar? Yes, nah, kita sudah tutup. Oke, sekian uh, tutorial tentang pembuatan aplikasi apa ini, penjualan motor, ya. Semoga bermanfaat, ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.